Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajohamit Tutorial. Di video kali ini guys, karena ini lumayan banyak banget pertanyaan, mas. Katanya jahit spray jahit, jahit apa sih? Jahit spray itu jangan cepat-cepat dong, katanya. Mas, speednya itu dikurangin dong, padahal sebenarnya ya. Sebenarnya, kalau misalnya videonya itu kecepatan, biasanya itu di, di garis tengah itu, yang apa, di garis tiga yang di atas itu, sebenarnya bisa diklik. Di situ kan biasanya ada pilihan, ada subtitle. Terus, uh, kualitas dari video terus di situ juga ada. Uh, kecepatan pemutaran di situ kan biasanya ada yang uh, kecepatannya itu ada yang standar, ada yang lebih cepat, ada yang lebih cepat banget. Ada juga di bawahnya itu, di bawahnya standar itu ada yang uh, kecepatan, 75 kalau nggak salah ya, apa kecepatan berapa gitu. Jadi uh, kita bisa atur kalau misalnya menemukan video yang... Uh, apa sih ininya terlalu kecepatan gitu. Cara bicaranya, cara menjelaskan disitu bisa dikurangin. Oke, okay, jangan lama-lama kita langsung saja ke tutorial. Cara menjahit uh, spray ukuran 108 F eh, maaf, maaf. Spray ukuran 120 x 200 tingginya 25. Dan kita langsung ke tutorialnya. Oke, okay, kita udah siapkan materialnya. Ini tali guling. Kita memilih tali guling dari polyester. Dan ini karetnya sudah kita potong-potong jadi empat bagian satu dua tiga empat empat bagian ini kita menggunakan karet penguin yang tiga senti ya yang tiga senti dan ini bahannya sudah kita cutting dan saya so langsung saja kita sekarang untuk menjahit si spraynya dulu karena kita di sini menggunakan sepatu dua oke okay. oke langsung saja kita sekarang untuk menjahit spraynya dulu ups salah salah mengambil oh, betul ya ini spraynya dulu dan seperti biasa kalau menjahit spray itu Pasti kita sudutannya itu pasti di pojokin dulu ya, dijahit dulu sudutannya. Tetapi sebelum menjahit kita sudutannya karena ini untuk tingginya 25. Di sini ada sambungannya, jadi kita akan menjahit dulu karena ini uh, sehabis habis diobras. Jadi kita akan menjahitnya dulu di sini. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Sudah nyala dan seperti biasa dikunci atau di-tighting ya. Dan kita mulai menjahit si sambungan spraynya ini. Oke, selesai kita menjahit yang sambungan ini ya. Dan mohon maaf kalau misalnya terdengar ada geluduk karena ini kebetulan sore ini sedikit hujan ya. Bukan sedikit ya, deras banget kalau tadi hujannya dan kalau misalnya terdengar ada suara-suara geluduk ya bising, mohon maaf ya. Dan ini sudah dijahit ya tadi sambungannya kita sekarang tinggal dipojokin seperti ini pojokannya ya ada yang mungkin sebagian sudah paham cara cuttingnya atau cara memotongnya dan ini sudutannya atau eh, pojokan si spraynya di sini tinggal digabungkan aja di sini ada empat sudut Oke dan cara melipatnya, ini pojokan ini ya atau si sudutannya si spray ini, ini kiri kanan ya udah yang udah kita pojokin disatukan ke sebelah sini, ya seperti ini nih, jadi ditekuk satu lalu ditepuk dua. Nah seperti itu kurang lebih dan keempat sudutnya cara memojokinnya atau cara menjahit Sudutan si spraynya tips dan triknya itu seperti itu ya. Oke dan ini satu sudut lagi. Okay, dan di empat sudut-sudutnya ini sudah kita pojokin ya. Dan kemudian sekarang kita tinggal memasang karet di sini. Oke okay, dan kita pemasang karet uh, dari sebelah sini dulu ya, ditempelin si karetnya dijepul dulu di sebelah sini, ditepuk karetnya, terus dimasukin ke si empat lubang jahitnya Nah, kita pasang karetnya bisa sebari lewat. Pasang karetnya itu bisa Dipasang-pasangin dulu karetnya Kemudian Pinggiran ininya baru dijahit Nah Untuk melipat pinggirannya bisa Seperti ini ya Kalau untuk pemula misalnya ditekuk satu Baru tekuk dua Pelan-pelan aja baru didorong ke nah Seperti itu Diturunkan jarumnya Terus ditekuk satu ditekuk dua dorong seperti ini Nah, sekali lagi ya, ditekuk satu ditekuk dua Kecil aja, kecil aja. Kurang lebih satu senti kalau enggak dua senti ya maksimal 2 cm. Jangan terlalu besar juga nanti malah habis kemakan jahitan untuk di si tinggi spraynya Oke, dan ini untuk karet kedua ya. Sebelum kita sampai ke sudutan ini, terlebih dahulu kita pasang dulu karetnya sebelah sini. Ditempel gini ya terus dijahit seperti ini dan karetnya ini ditarik full ke kita ke arah kita ya ditarik kemudian setelah ditarik kita jahit dan ini ditarik lagi ke arah kita dan ditekuk karetnya ya ditekuk karetnya ujung karetnya ditekuk Kemudian kita jahit ke sini. Di karetnya ini jahitannya tiga ya, tetapi kalau misalnya mau dua juga mungkin tidak masalah. Tetapi standar produksi seperti kita jahitan di karetnya ada tiga jahitan ya, biar menggambarkan bahwa jahitan di karetnya itu lebih kokoh, lebih kuat. Di samping karetnya juga kita memilih dari penguin yang. Garansi banget lah, pokoknya kadar pingin ini garansinya itu selamanya bagus banget. Pokoknya gak bakal kelemer klemmer sih, akarnya hmm. oke, okay, dan... Uh, tadi saya di belakang sudah jelaskan juga ya Cara uh, mengelimping pinggiran si spraynya ini kan Kalau misalnya untuk pemula bisa di Satu lipat kecil Kedua lipat kecil gitu Jadi ini kurang lebih satu senti ya satu setengah senti maksimal 2 senti Jangan terlalu besar juga karena nanti ya seperti saya sampaikan tadi di belakang Nanti habis malah si tinggi spraynya itu sama jahitan pinggirannya Jadi kecil sedikit -sedikit aja Sedikit-sedikit aja kelimnya Tetapi kalau misalnya kita sudah bisa mengelimnya Tanpa alat ya Tangan cuma tangan pasang seperti ini Kita si tangan ini bisa jadikan Kayak alat juga ya. Contohnya kayak seperti ini ya Cara uh, memegangnya Telunjuk kita dimasukin ke sini Lalu posisi tangan agak sedikit ke atas seperti ini Dan ini Nah seperti ini bisa pakai seperti itu ya Cara memegangnya Nah seperti itu kalau misalnya sekiranya wah susah seperti itu bisa seperti ini satu tekuk baru dua tekuk kita selas ke depan, nah kayak gitu aja bisa. Kalau misalnya sudah kita terbiasa cukup dengan pakai penunjuk seperti ini. Nah bisa seperti itu ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa cara mengelinci spray. Oke kita sudah sampai lagi di karet yang kita pasang tadi Nah Seperti ini Dan seperti ini dijahit ya karetnya Nah kemudian Bisa saja ya tipsnya itu Pasang dulu karetnya sebelah sini satu Baru kemudian Dipasang ke sebelah sini karetnya gitu kan Sebelum dikelim si pinggirannya ini Contoh kayak seperti ini karetnya ya Ini ditempel dulu sebelah sini Mohon maaf ada beluduk ya Kalau misalnya agak bising videonya Uh, di sini kita tempel dulu sebelah sini lalu kemudian si karetnya itu ditarik ke sebelah sini Dijahit sebelah sini jadi pinggirannya belum kita jahit nah kalau misalnya sudah ditempel dari sini ke sini ya udah ditempel karetnya baru kita tarik seperti ini nah, kita tarik seperti ini bisa kelihatan videonya ya nah, seperti ini terus ditarik lagi dan cara ini ini lebih mudah dan lebih gampang untuk pemasangan karetnya ya Dengan cara yang ditempel dulu untuk sebelah kiri kanannya Ini lebih mudah dan lebih gampang cara pemasangan karet Oke dan ini sudah selesai cara jahit spray 120 nya Nah ini udah kita pasang karet seperti ini Dan sebelah sini oke dan sudah selesai cara menjahit spray 120 x 200 tingginya 25 spray ini ya jadi ini tingginya 25 nah seperti ini dan cara jahitnya itu sebenarnya gampang sekali mudah sekali jahit spray itu yang pasti kita sudah tahu tekniknya ya dan e, mudah-mudahan video kali ini cara menjahit spray lebih jelas dan lebih detail meskipun videonya ini kita tanpa editing ya langsung e, kita video langsung di upload aja ya biar Uh, terlalu lama ya uploadnya karena mohon maaf banget saya untuk akhir-akhir ini kayaknya susah banget buat konten ya karena lumayan sibuk dengan kebutuhan yang pasti ya karena kebutuhan jadi kita uh, buat kontennya itu agak jarang sekali oke okay, dan ini spraynya sudah selesai mungkin kalau untuk satu bantal dan satu gulingnya mungkin uh, sudah tahu ya mungkin tidak perlu buat uh, tutorialnya kalau misalnya ada yang mau dibuatkannya juga uh, tentang membuat bantal dan gulingnya yang lebih detail yang lebih jelas silahkan komen di bawah kolom komen oke okay, so sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe like komen dan share See you next video dan bye bye